Yuk kadang galak kesel aku ngadepi kawan yang galak ngontani wong Nak dijawab, lah tuh wong Oke okay, dari Dwi Arianti underscore underscore Yuk camanong ngatasi cowok posesif Aku stress yuk Duh. Tidak selama juga punya cowok itu atau punya pacar itu bikin kamu seneng Yuk ngapelah makin besar makin berkurang be kawan Yuk aku ini punya sahabat terus Dioni punya cowok Semenjak ada cowok Dioni berubah Nah lemak dia apa ke? Mau maaf batin, yolah aku maafi Cepet-cepet bela gatel lah pokauti mendi gatel Aku nak jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan pada tanggal 17 Mei tahun 2021 kemarin. Jadi banyaknya pertanyaan di sini yang masuk eh lebih kurang ya 50 pertanyaan lebih aja itu. Oke, okay, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari Si underscore Jack no jadi gimana masalah rokok surya samu sampunah kemarin kak yo untuk masalah itu eh aku tidak tahu menau dak budak tu nanyo lemak rokok sampunah rokok surya ada aku ngodot tidak tiba-tiba ditanya macam itu kan katet akal oke okay, next question yuk kadang galak kesel aku ngadepi kawan yang galak ngontani Wong nak dijawab latuwo oh. selagi yang dia kontan itu bener. eh dok denger kebay, kalau aku pribadi sih aku lebih seneng ngontani wong daripada kita ngomong dari belakang cek, kan masih juga dapat duso keruan kok ngomong di depan nah, mangko dia tuh tau diri oke okay, next question yuk aku galau dia tiba-tiba ngejauh ini ya eh. untuk lanang-lanang yang galak tiba-tiba ngilang tolong ye sampai ke ada masalah apa di diri kau apa ada masalah apa di diri kami nih ya dak? ini lagi lo malah cetan kita lah nyaman dia ngilang gak kate akal eh dah kau Aku pala kau mendeket aku kau eh kau yo jangan tahan aku jangan tahan aku. Mape? Oke okay, next. Cak mana ngerti ke betino yang cepet-cepet pengen kawin dengan acara gedongan? Tolong eh untuk betino tino sabar. Kau tahu dak banyak uang yang nikah mudo banyak pulau uang yang cerai mudo. Jadi berpikir dulu dah untuk kau yang lanang gak? Omongi dengan cewek kau, dek Menkira kau nak nikah cepet, aku nikah ke minggu ini kita ke kau ah, oh, dosa banyak bacot kau nak minta gedung Kau peker, dek Gedung itu macet dibayar maka senyuman kau Gak laku, dek, senyum kau omong itu Mak aku udah tahu diri Cepet-cepet, bela gatel, apa kau tim, dia gatel Stop lah, Jim <laughs> Next question Banyak duit, kata cewek, nah, kau kawan banyak yang ngadoh Aku dewek yang kata alangkah sedih nasib kau nih tapi tidak apa-apa, yang penting kau banyak duit Seidaknya kau pacar pepoyara Nikmat ke diri kau, nikmati hidup kau, nikmati duit kau dewe Tidak selama juga punya cowok itu atau punya pacar itu bikin kamu seneng Justru makin bikin kamu sakit Next question Oke, okay, dari Dwi Arianti underscore underscore Yuk, camano ngatasi cowok posesif Aku stress yuk, Dwi Untuk Dwi, kau tonton video aku tentang curhat pacar posesif Kau kasih ke video itu dengan cowok kau kau jingok reaksi dia cak mano omongi aku ini pacar kau bukannya tahanan yang ada di penjara ada aku nih manusia bebas lepas kau masih cowok aku dosa nak sirwi wigo kok ngatur itu aku nah sudah itu kau tinggal dia kau omong ke dengan dia kau nak berubah dak? amun kau dak berubah aku yang ngalah mantap lagi kau acal nih bos Woo! Question, yuk ngapelah makin besar makin berkurang be kawan yuk karena no, semakin besar itu semakin berkembang pola pikir dan semakin tahu kau mana kawan yang cocok untuk kau mano kawan yang cuma nak seneng-seneng bersama kau kau bisa mele dan saat kau mele itu kau sadar oh wong ini tidak berguna untuk aku oh wong ini cuma untuk seneng-seneng oh wong ini bisa nih jadi sumber ilmu untuk aku kau yang tentukan semakin dewasa kita tuh semakin pacak tahu karakter manusia next question yuk nak cerita cak mana lah, aman kita disukai dengan dua cowok tapi kita juga suka dengan dua-duanya yuk cewek galo-galo woi -galo. aman kau seneng galo-galo embek -galo. galo sapu jangan cak lolo -lo kau Cuma waktunya hati-hati ya. Tak main nih kita main santai baik. Oke thanks question. Yuk aku ini punya sahabat terus Dioni punya cowok semenjak ada cowok Dioni berubah. Nah lemak dia apa ke? Wajar dia berubah karena dia punya uang yang dia percaya. dan uang itu tuh setia sama dia. Manusiawi. Nah kita sebagai kawan yang baik kita dukung kita dukung cak manapun perubahan kawan kita itu ya nah selagi perubahan itu tidak merusak kita eh apa misalnya dia berubah tuh laju ngateng-ngateng kita nah yang itu yang salah kawan-kawan yang tahu tau dia gimana itu lah sudah kita bantui rak nyomblangnya dia sama cowoknya lah jadi dia hati kita jahannam oke okay, next aduh ini antengan hitung aku nih antengan budak punk, nih. ini bukan ini sih ini cuma nyempit bay sih biar aku cak keren gitu kan padahal tidak juga. Oke okay, next question. Yuk pengen punya pasangan yuk, tapi beli di mana lah yuk eh? Aku rekomendasi ke beli di beli di micet eh, beli di aplikasi tantana. kau cari di sana banyak pilihannya tinggal kau dm, kau chat ya. cak mana cago kau pacak kau sapu budak-budak di situ. jangan cak wong loloh, jangan cak gila kau. ada galau solusinya menang. nanyo dengan ayu kau nih. oke okay, next. yuk acal, cak mano lah solusinya ngatasi betino yang galak tekak tambeng. tiak ke tengah kami. maafkan disadal. tingkah dia tuh tidak bener mak itu. simple ledeb nih. Arak. Terus, yuk aku kangen sama muka aku, aku, aku yang dusun, Yuk temui Lanjut deh Nah ini dari Lail, Karsa Putri Yuk nananya kata uang menitemanis manis berarti kayaknya dijuk gulo yuk bener-bener Bukan lagi gulo, sari manis eh Terus lagi gulo palu, gulo asem, segala jenis gulo atau di muka dio. Wah kau Lail eh? Kendak-kendak kau lah lain, yo ide-ide kau nyan. Mau maaf lewat batin, yo laku maafi Minyak campur cet macet. Oke okay, next question eh yo cama kalau ada uang yang banding-banding ke kita dengan uang lain, kita banding banding Pro dia dia -gitu, dengan uang lain. Sudah tu kotanya, lemah dak ya jadi dibanding-banding ke. Apalagi kalau dia posisinya yang jelek, yang pac pacar Lah ini yo banding bandingku Oke okay, cuy mungkin segitu dulu video hari ini. Uh, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum aku jawab, eh terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa kalau kalian senang video ini kalian tekan tombol like. Kalau kalian tidak senang kalian tekan tombol dislike. Kalau kalian tertarik untuk share ya, boleh di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Jangan buyan!